Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 41, 42, 43 Pada tema 2 kelas 6 Persatuan dalam perbedaan Baik di halaman 41 Kita baca bersama dulu baru kita akan jawab ya Berdasarkan bacaan di atas Tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut. Nah, kini kita akan membuat peta pikiran tentang pengibar sang merah, sang saka merah putih. Pengibar sang saka merah putih. Baik, untuk kolom ini kita akan isi langsung ya. Untuk apa pengibaran bendera merah putih pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Untuk kolom kedua, yaitu kolom mengapa? Karena berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat Kemudian untuk kolom siapa? Latif Hendra Ningrat dan Suhud adalah orang yang mengibarkan bendera merah putih pertama kali saat proklamasi Kemudian bagaimana? Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang dimana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan ada pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Bu Fatmawati dan pertama dikibarkan pada saat 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur Kemudian kapan? Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 di mana di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Berikutnya di halaman 42 kembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri serahkan hasil pekerjaanmu kepada gurumu. Baik kita akan menjawab ya. Pengibaran bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat Latif Had Hadra Ningrat dan Suhud adalah pengibar bendera merah putih pertama kali saat proklamasi saat menjadi mahasiswa beliau mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta dan pernah ditegaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Beliau pernah menjabat komandan Pemandu kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta. Abdul Latif Hadiningrat pernah bertugas sebagai atase militer RI di Filipina dan Washington hingga tahun 1956. Berikutnya kita akan menjawab di halaman 42. Kamu sudah belajar tentang pentingnya hidup rukun dalam persatuan. Tulislah tiga contoh wujud persatuan dan. Buatlah rencana untuk mewujudkannya dalam kegiatan kelasmu Tulis juga manfaatnya Baik kita jawab Berikut ini wujud persatuan dalam kegiatan di kelas antara lain 1. Berteman dan belajar tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, kekayaan, warna kulit, dan lainnya Contohnya dalam tugas kelompok siapapun Teman sekelas kita dapat bergabung dengan kita untuk menjadi satu kelompok dan mengerjakan tugas bersama. Manfaatnya dapat menjaga tali persatuan dan mendapatkan pengetahuan yang baru dari bertukar pendapat dan pekerjaan menjadi mudah serta cepat selesai. Yang kedua, memeriahkan dan berpartisipasi dalam perlombaan yang ada di kelas. Contohnya, pada perlombaan cerdas cermat berkelompok. Kita mengizinkan teman-teman untuk bergabung dalam tim kita dan mengizinkan mereka membantu memberikan jawaban. Manfaat dapat menjaga talis persatuan dan membantu menyelesaikan serta memenangkan perlombaan. Berikutnya yang ketiga, ikut Berpartisipasi pada melakukan piket kelas, membersihkan kelas agar tetap bersih dan rapi. Contohnya, adanya jadwal piket kelas dan pembagian tugas saat piket kelas yang sama rata. Manfaat dapat menjaga tali persaudaraan dan kelas menjadi bersih, rapih, dan nyaman untuk belajar. Sekarang kita akan jawab di halaman 43. Apa yang telah kamu pelajari hari ini, bagaimana manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Baik kita jawab, hari ini saya belajar sejarah pengibaran merah putih Manfaatnya memberikan rasa bangga dan termotivasi untuk selalu berjuang Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh